우리가 느낌을 lu ngada yang susah-susah ini lumayan tuh Nggak ikut, jalanan lancar Yes, Jani lo Mane enak, lancar Atau, dari Bogor ke ya, Gunumas Cuma 30 menit, 30 menit. 80 Kita mau cukup di, di Kebun nah, Teh Sekarang kita ya, lagi ngopi, ya, ngopi Teh, makan singkong goreng ya. okay. Talas goreng Kenapa nggak ikut, kita di Kebun Teh loh Nanjaknya juga lumayan, mantap. Naftnya, nyat wah sayang, lagi nggak ikut ke bonten nih. Adem, adem. Ini lucu, lucu, lucu. Oh, bukan itu gulanya, itu ya, bulan ini. Bananan is Lekker Ini Jumat 14 Mei 2021 Kami klub Jalan Pagi 79 Menuju kawasan wisata di Kebun Teh Gunung Mas I don't know. No. sahabat semua kita sudah jalani tadi trek yang tidak melelahkan cuma 20 menit tapi banyak pemandangan yang kita saksikan di sana Selada, selada organik 1 kilo dua belas Ini hasil belanjaanku, selada, bawang, tomat lagi diterima, seger, tomat Ini belanjaan saya hasil dari kebun, bagus tuh lihat seger-seger banget ini tuh lihat pentil-pentil tapi bagus.